Sama-sama peniris cucian piring sih, tapi ada perbedaannya loh Yuk kita bahas bareng bun. Pertama, kemudahan saat dirakit. Diserek dari Plus mudah dirakit sehingga bagian atas bisa langsung tertutup dengan rapi dan rapat. Tidak ada celah pada sambungannya. Benar-benar bagus dan kokoh banget kan bun? Kau dari teknoplas bagian atasnya nggak akan lepas walau dibuka tutup jadi aman banget Dari suara ketukannya teknoplas tidak nyaring menandakan kalau plastiknya beneran tebal dan berkualitas Nilai plusnya lagi teknoplas punya gantungan di kanan kiri yang memudahkan bunda untuk menggantung kain lap dan lain-lain Untuk tempat sendok garpu juga ada loh dan masih dapat bonus loh bun mantul kan Dan satu lagi nih bun diserek dari teknoplas sudah food grade jadi aman tidak ada bahan kimia yang tertransfer ke alat makan kita Jadi jangan salah pilih ya bun